Halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alfaris masih di video kali ini saya masih membahas tentang pertanyaan telepati yang teman-teman tanyakan pertanyaan yang cukup menarik tentang telepati seperti Bang bisa nggak kita lakukan telepati dalam sehari itu empat kali sampai lima kali pertanyaan yang lain tentang Bang, di saat saya melakukan telepati, air mata saya terjatuh. Apakah di saat itu target sedang menangis, meneteskan air mata sehingga saya bisa merasakan itu atau gimana? Dan ada beberapa pertanyaan yang lain, teman-teman. Tetapi sebelum saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan ini, seperti biasa... Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Karena ke depan nanti, masih banyak video-video menarik yang akan saya bahas di channel ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan telepati yang akan saya jawab di channel ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya,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 bisa enggak kita lakukan telepati itu dalam sehari? 4 kali sampai 5 kali. Bisa enggak? Jadi begini teman-teman. Telepati kita lakukan itu berapa kali pun bisa. Mau 4 kali, mau 5 kali, itu bisa teman-teman. Meskipun saya belum pernah coba sebanyak itu dalam sehari, tetapi saya pernah coba kalau nggak salah 2 kali. Atau 3 kali itu dalam sehari, itu bisa Di video saya yang ini, kalau nggak salah Saya pernah ceritakan eh, di pengalaman telepati Saya lakukan telepati itu di sore hari Dan di malam hari pada hari itu Kalau yang di sore hari itu saya lakukan Kebetulan jaraknya dekat satu kos-kosan Targetnya juga di situ, berhasil Dan malamnya saya lakukan telepati lagi dan Hasilnya besoknya berhasil teman-teman Seperti itu Kenapa saya katakan berhasil Karena target bereaksi sesuai dengan apa yang saya harapkan Di saat saya melakukan telepati itu Seperti begitu Teman-teman bisa lakukan 4 kali atau 5 kali itu terserah Yang penting teman-teman punya waktu sebanyak itu Sebenarnya kalau kita melakukan telepati itu sebanyak mungkin Sebenarnya lebih bagus Apabila pesan kita masuk di saat-saat itu juga Sudah pasti target akan memikirkan kita Setiap kali pesan kita masuk kepada dia Maka lebih banyak lebih bagus Kurang lebih seperti itu Oke teman-teman Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya Yaitu tentang Bang, kenapa di saat saya melakukan telepati tiba-tiba air mata saya terjatuh? Air mata saya jatuh. Apakah di saat itu target dia sedang menangis, meneteskan air mata sehingga saya dapat merasakan itu atau gimana? Jadi gini teman-teman, definisi telepati itu adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan atau menerima informasi. Jadi kalau teman-teman melakukan -teman telepati, tiba-tiba air mata Anda terjatuh tanpa sebab dan tidak ada kaitannya dengan pesan yang Anda bayangkan di saat melakukan telepati. Kalau tiba-tiba Anda membayangkan target, kemudian Anda bersedih, maka di saat itu kemungkinan Anda menangkap apa yang sedang target rasakan. Bisa saja target sedang menangis, meneteskan air mata, dan Anda Merasakan apa yang dirasakan di saat itu Itu bisa saja terjadi Tetapi kalau seandainya Ketika Anda melakukan telepati Anda membayangkan pesan Kalau pesan yang Anda bayangkan itu sangat menyentuh perasaan Anda Tiba-tiba air mata Anda e, terjatuh Itu bisa saja Anda bersedih karena Anda membayangkan pesan yang cukup menyentuh perasaan Anda Bukan target yang di saat itu sedang bersedih atau menjatuhkan air mata Anda sedih ketika pesan yang Anda gambarkan itu sangat menyentuh perasaan Anda Itu bisa saja terjadi karena begitu Jadi teman-teman pada pertanyaan ini saya bisa katakan iya Bisa juga katakan tidak Oke teman-teman kita langsung saja masuk pada pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya tentang setiap kali saya ingin tidur saya selalu melakukan telepati tetapi kok saya malah tambah kangen sama dia jadi begini itu biasanya faktor dari pesan yang selalu kita bayangkan di saat kita melakukan telepati kenapa hal itu bisa terjadi karena biasanya hal itu sangat berkaitan dengan pesan yang ingin kita sampaikan teman-teman kalau pesan yang kita sampaikan itu seperti telepati rindu Kita kan harus membayangkan tentang target yang sedang merindukan kita Di situ biasanya ada harapan Harapan kita untuk dia merindukan kita Pesan yang kita sampaikan adalah pesan cinta Di situ ada harapan untuk dia mencintai kita Apabila kita selalu melakukan telepati di saat kita ingin tidur Di saat kita ingin terlelap maka harapan-harapan itu selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita Maka hal itu yang akan selalu kita rasakan Seperti itu Hal itu sebenarnya biasa teman-teman Biasa terjadi teman-teman Karena kita selalu membayangkan target Kita selalu membayangkan pesan-pesan yang uh, sangat menyentuh dengan diri kita Dengan harapan seperti itu hingga kita akan selalu memikirkan atau selalu kangen dengan orang yang selalu kita telepati Seperti itu teman-teman Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang selanjutnya Setiap kali saya memikirkan seseorang yang saya suka Orang yang saya suka itu tidak mengenal saya dan dia tinggal jauh dari saya Apakah itu? Bisa dikatakan telepati atau berhayal Jadi begini teman-teman Itu bisa dikatakan telepati dan berhayal Karena telepati dan berhayal itu sama saja Hanya saja berhayal itu kita bisa menghayal tentang benda Kita bisa menghayal tentang makanan dan lain-lain sebagainya Tetapi kalau telepati Kita hanya telepati atau uh, membayangkan tentang Sosok manusia Seperti itu Itu sudah termasuk telepati teman-teman Cuman Ketika kita telepati Atau kita berkhayal tentang seseorang Apa yang kita bayangkan itu bisa masuk kepada dia Hanya saja kalau dia tidak mengenal kita Dia tidak tahu siapa kita Sudah pasti pesan kita masuk kepada dia Dia tidak tahu Mau bayangkan siapa pesan kita dia rasakan tetapi dia tidak tahu mau memikirkan siapa jadi teman-teman ketika kita telepati kepada seseorang minimal orang itu sudah tahu siapa kita minimal dia tahu siapa kita minimal dia sudah pernah melihat kita ketika pesan telepati kita masuk kepada dia dia akan membayangkan atau memikirkan tentang kita seperti itu kalau dia belum pernah melihat kita dia belum pernah tahu tentang kita. Pesan kita akan masuk, dia akan merasakan pesan kita, tetapi dia tidak akan pernah memikirkan sosok kita seperti itu. Oke, teman-teman, itulah empat pertanyaan yang bisa saya jawab di video ini. Semoga teman-teman semua bisa paham tentang apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa bertanya, dan saya akan selalu... Semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan Seperti itu Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Salam dari saya, Alvaris Masih